Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. How are you guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. As always, setiap malam Jumat dan malam Senin waktunya gue buat balik, balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horor kalian. Dan episode hormat kali ini adalah episode hormat yang spesial karena hari ini adalah episode hormat yang terakhir di tahun 2021. So, besok kita udah tahun baruan. Sekalian di video kali ini gue pengen ucapin selamat tahun baru buat kalian semua. I wish you all the best guys Semoga semua impian kalian yang belum tercapai di tahun ini, bisa tercapai di tahun depan Tapi tetap ya, meskipun di penghujung tahun, asupan horor itu wajib hukumnya So, di episode kali ini, episodenya agak beda guys Karena gue pengen ngebahas youtuber-youtuber yang diserang hantu di rumahnya sendiri So, langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu, pakai headset, dan kita langsung mulai aja videonya Udah beberapa kali ya gue ngebahas youtuber dari Inggris dari channel really haunted. Doi ini adalah sepasang suami istri yang mengaku mengalami banyak kejadian aneh di dalam rumahnya sendiri. Dan makin kesini, kejadiannya tuh makin ekstrim. Mulai dari suara-suara, penampakan bayangan hitam, sampai fenomena poltergeist yang terekam jelas di kamera home security yang ditaruh di dalam rumahnya. Karena saking seringnya kejadian itu terjadi, Doi ini sampai naruh kamera CCTV hampir di setiap sudut ruangan di rumahnya. Tapi baru-baru ini ada sebuah kejadian yang aneh banget yang terjadi pas Doi dan istrinya lagi tidur malam di kamarnya. Perhatikan baik-baik. Cukup sulit buat ngelihat penampakan di video yang tadi, tapi kalau gua terangin videonya dan gua speed up, Disitu situ kelihatan jelas ada siluet bayangan berwarna hitam dengan ukuran yang cukup besar yang pelan-pelan muncul di samping ranjang mereka berdua. Bayangan itu seolah mendekat perlahan ke arah istri YouTuber ini sebelum rambut bagian belakangnya ketarik ke belakang. Anehnya, meskipun kejadian yang tadi itu kelihatannya kayak menyakitkan, cewek yang tadi itu sama sekali nggak bangun, guys. Dan bahkan pas doi ngelihat rekaman video ini Doi sama sekali gak ngerasa apapun pas kejadian rambutnya dijambak itu. Mereka berdua juga makin ketakutan karena seolah kejadian aneh yang terjadi di dalam rumahnya itu kayak makin menjadi-jadi. Dan gak jarang sosok yang ada di rumahnya itu kayak menyerang mereka secara fisik. Gua sendiri juga ngerasa kayaknya apa yang dialamin sama mereka berdua ini bukan video settingan. Karena sesering itu mereka ngalamin kejadian aneh di dalam rumahnya. Di belakang Seorang Youtuber dari channel Project Paranormal dikirimin sebuah video sama temennya Temennya ini cerita kalau rumahnya itu punya sejarah yang cukup panjang Dan bahkan dulu juga sempat difungsikan sebagai rumah duka Hampir setiap hari dok itu ngedengar ada suara-suara kayak orang ngobrol Suara langkah kaki Dan bahkan pintu masuk rumahnya yang sering ngebuka dan nutup sendiri Padahal dok itu tinggal sendirian di dalam rumah itu Sampai suatu hari, doi punya inisiatif buat coba ninggalin handphonenya, ngerekam situasi rumahnya pas doi lagi nggak ada di rumah. Dan setelah doi pulang bekerja, doi lihat lagi rekaman itu, dan doi shock banget pas ngeliat video yang ini. Ada sebuah bayangan hitam yang lewat dan terekam jelas di video itu, dan gue yakin banget kalau yang tadi itu bukan bayangan orang. Karena kalau diperhatiin baik-baik, bayangan yang tadi itu lewat persis di belakang sofa ini. Pemilik rumah itu juga semakin takut buat tinggal di dalam rumahnya, karena sekarang doi punya bukti real kalau di rumahnya itu ada sesuatu yang bikin doi jadi nggak nyaman tinggal di situ. Ken dari channel Ghost of Carmel Main cerita kalau Doi itu sering banget ngalamin fenomena-fenomena aneh di dalam rumahnya. Mulai dari suara-suara sampai penampakan bayangan hitam yang terekam jelas banget di video-video Ken. Gua juga udah sempat bahas beberapa video Doi dan menurut gua creepy banget. Karena video Doi ini berasa real dan sama sekali bukan settingan. Dan beberapa waktu yang lalu, Ken punya ide buat nyobain 72 jam challenge di dalam rumahnya sendiri tanpa keluar sama sekali. Selama challenge itu, Ken tuh sama sekali nggak nemuin adanya penampakan yang doi takutin. Tapi pas doi udah selesai challenge-nya dan doi mau ngedit videonya, doi perhatiin baik-baik satu-satu footage-nya. Nah, di momen ini, doi justru notice ada sesuatu yang ikut terekam di videonya. Perhatikan baik-baik. when I was doing the captions on these EVP's, I noticed something really strange by the steps. Well, I went to brighten it up and just to check it out just out of curiosity Awalnya sulit banget buat ngeliat sosok itu, tapi pas diterangin, disitu kelihatan jelas kalau di bagian tangga ada sesuatu yang muncul. Ada sebuah kepala berwarna gelap yang bentuknya agak distorsi, yang muncul dari balik tembok dan mengintip ke arah kamera. Ken bentuk kepalanya tuh creepy banget, dan sama sekali nggak mirip orang. Dan yang seperti Ken selalu bilang, ruangan yang paling angker di rumahnya itu adalah sebuah kamar tidur yang ada di lantai dua. So, banyak viewers Ken yang percaya kalau sosok yang tadi itu adalah sosok yang sama yang udah beberapa kali terekam di video-video Ken sebelumnya. Ada sebuah video di TikTok yang mendadak viral, di mana ada seorang cowok yang ngalamin sebuah fenomena aneh di dalam rumahnya sendiri. Gak usah gue jelasin panjang lebar, langsung aja kalian tonton dulu videonya. Okay, No. Kedengaran jelas ada suara ketukan dan cakaran di pintu kamar cowok ini. Tapi pas dibuka di sama sekali nggak ada orang. Dan Doi juga bilang kalau di rumah itu Doi itu lagi sendirian dan cuman ada kucingnya doang. Tapi Doi yakin banget kalau yang tadi itu bukan suara cakaran dari kucingnya. Kalian bisa lihat ya kucingnya itu cuman diem aja di depan pintu kamar cowok ini pas pintunya dibuka. So gue sendiri juga penasaran banget ya. Ini bukan pertama kalinya gue ngebahas video-video semacam ini. Sering kali gue ngebahas video yang diketuk-ketuk lah, atau handlenya dimainin, tapi pas pintunya dibuka, itu dibaliknya sama sekali nggak ada orang. Sebenarnya video kayak gini itu fake atau real sih? Dan kalau misalkan video kayak gini tuh fake, gimana cara bikinnya? Mungkin diantara kalian semua banyak yang belum pernah denger nama "Melobert". Asal kalian tahu, channel Melobert ini adalah channel yang menjadi pionir yang mengupload video-video poltergeist pertama di Youtube tahun 2009. Doi adalah seorang cowok yang tinggal sendiri di dalam rumahnya yang sering banget ngalamin fenomena poltergeist. Dan gak jarang, fenomena poltergeist yang terjadi di dalam rumahnya itu ekstrim banget. Bahkan, barang-barang di rumahnya pun itu bisa porak-poranda dalam waktu yang sangat singkat. So, coba deh sekarang gue pengen kalian perhatiin beberapa video Doi ini baik-baik. The first thing I'm going to do to ensure the best quality hangover and to kill any nasty little bugs that are in the. Well, uh... you can all stop asking me about the video now. Hey guys, um, happy Halloween. Um, we're going to try this again. Didn't work out too well last time. Um like this. <laughs> if you didn't see what happened last time, I'll, I'll annotate about it. I'll be on somewhere. One, two, three. I didn't <laughs> Um. I don't know. I'm gonna. I'm tempted to run out the garden. I really can't do anything with that anyway. What noise is going on? Um. Uh, All right. Uh, that's, that's pretty much garden time. The power of Christ compels ye. ada sebuah perabotan kaca yang tiba-tiba bisa kelempar dan terbang ke arah Doi tanpa sebab yang jelas. Bahkan Doi sendiri sampai kaget banget. Sedangkan di video yang lain, pas Doi mau nyobain buat main Ouija tiba-tiba gelas yang ada di atas papan Ouija itu bisa pecah sendiri, bahkan sebelum tangannya menyentuh gelas itu. So, ini aneh banget ya. Dan pecahnya itu bukan yang kayak pecah biasa menurut gue. Karena suaranya keras banget dan efek pecahnya itu kayak meledak ya guys. Bahkan setelah kejadian itu masih ada beberapa barang lain yang juga kelempar sendiri Sampai-sampai Doi pakai papan Wijaburt itu buat ngelindungin kepalanya So, sampai sekarang video-video yang diupload upload oleh Melobert ini masih menjadi misteri Apakah yang tadi itu cuma video settingan aja atau sebuah fenomena poltergeist yang real? Tapi kalau misalkan video yang tadi itu cuma video settingan aja Gimana caranya Doi bikin video kayak gitu? Dan video-video Melobert ini udah dibuat lebih dari 10 tahun yang lalu Dimana video-video horor settingan masih belum se kayak sekarang